Bahan yang kita gunakan ada gelas aqua atau gelas bekas, ada benang wol, ada busa hijau, ada botol, ada plastik merah dan putih. Langkah selanjutnya adalah kita memotong bagian dari plastik merah Sebelum dipotong, dilipat terlebih dahulu Dari lebar itu, dilipat menjadi empat Dan dipotong-potong sesuai ukuran Setelah itu kita potong juga untuk yang plastik warna putih kita potong kita lipat dari yang saya tanya. plastik tadi atau karet ini dipotong-potong kita berikan satu kalau saya menggunakan tiga warna merah tiga warna putih setelah satu di bodohnya, di dengan tali dan dilepihkan beberapa minil untuk dimajukan ke dalam. setelah rubai-rubainya kita masukkan ke dalam gelas atau botol gelas. Selanjutnya kita membuat hiasan yang ada di atas lampionnya. Ini terserah bisa sesuai kreativitas kalian. Bisa menggunakan bola bundar juga apa apa, kalian bentuk jadi bola-bola plastik apa apa. Kalau di sini saya akan menunjukkan membuat titik bunga. dan lampion pun jadi dan bisa dipasang untuk menghiasi dan memeriahkan bulan Agustus tahun kemerdekaan atau bulan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2022 ke 77 terima kasih jangan lupa subscribe